Kamu benar-benar membeli boneka. Raungan sionger memenuhi taman roh kecil. Itu perempuan. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Dia menggeliat di sekitar Zixuan selama selusin putaran. Ha, ha. Dia cantik. Dia menggosok tangannya yang gemuk dan menatap boneka itu dengan mata menyala-nyala. Namun, Tang Ruxuan mengulurkan tangan dan mencubit punggungnya dengan keras. Kamu berani menginginkan boneka? Ah, sakit. Nonatang, tolong bantu aku. Ye Chen melemparkan gaun putih itu ke Tang Ruxuan. Tolong kenakan gaun untuk boneka itu. Ye Chen adalah teladanmu. Dia memelototi Sionger dan membawa Xiwu'an ke sebuah ruangan dengan gaun putih. Meringis kesakitan, Sionger beringsut ke arah Ye Chen dan menatap mata gelap dan wajahnya yang berjari-jari. Siapa yang memukulmu begitu keras? Ye Chen menarik napas dalam-dalam karena malu. Apa yang terjadi tadi malam masih jelas di benaknya dan juga malu untuk dia jelaskan, dia menggenggam payudara Sixuan dan dikalahkan olehnya. Dia ragu pasti ada yang salah dengan boneka itu, karena pukulannya tiga kali lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Aroma wanita bisa tercium dari tangannya. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu sangat kasar. Dia mengutuk, merawat keluhan. Sayang. Saat pintu terbuka, Tang Rukzuan keluar, diikuti oleh Sixuan berbaju putih. Wow. Sionger meneteskan air liur, matanya berbinar. Ye Chen tersesat saat melihat boneka itu. Zixuan tampak seperti peri yang turun dari surga, gaunnya bergoyang dan rambutnya tergerai seperti anak sungai. Meskipun boneka, dia seperti kecantikan yang hidup. Begitu indah, Ye Chen tenggelam dalam apresiasinya, bergumam bahwa gadis itu dibentuk menjadi boneka. Dia kekurangan satu tangan. Tang Ruxuan memelototi Xiong'er dan kemudian memberikan pandangan mengejutkan pada Ye Chen. Bangun dari mimpinya, Ye Chen terbatuk. Itu sebabnya dia dijual dengan harga lebih murah. Kamu bisa meminjam uang dariku. Sionger melompat, kurang satu tangan akan mengurangi kemampuan bertarungnya. Kamu bisa menjual boneka itu kepadaku, meskipun aku menderita kerugian. Ye Chen menggerakkan mulutnya, dan melirik Sionger yang fasih, membaca pikirannya. Sionger ingin membeli boneka itu karena kecantikannya. Jika kamu bisa mengalahkannya tanpa menggunakan energi sejatimu, dia milikmu. Ye Chen menjawab dengan datar. Benar-benar, Sionger -benar, menggosok tangannya. Saat Ye Chen memanggil pikirannya, Zixuan berkarir menuju Sionger. Aku bisa menghajarmu tanpa menggunakan energi vitalku. Sionger memulai pertarungannya dengan kepalan tangannya. Pertempuran dimulai. Kemampuan bertarung Zixuan mengejutkan Sionger dan Tang Ruksuan. Ye Chen menoleh ke samping, tak tertahankan untuk melihat kekasaran. Ah. Ah. Menjerit, Sionger dikejar oleh boneka itu ke seluruh taman roh kecil, tinju dan jejak kaki menyebar di tubuhnya. Tang Ruksuan tidak bisa meredam keheranannya. Boneka di taman buah roh yang dikendalikannya jauh lebih lemah daripada seorang kultivator di tahap inti manusia. Yang mengejutkannya, boneka satu tangan ini menghajar Sionger yang bisa mengalahkan boneka mirip manusia tanpa energi vitalnya. 182. Meskipun boneka mirip manusia, dia sangat. Tang Ruksuan menghela nafas dan menatap Ye Chen dengan tusuk gigi di mulutnya, kamu yakin dia boneka mirip manusia? Tentu saja. Ini sangat aneh. Tang Ruksuan bergumam. Ah. Saat pekikan terdengar, Sionger dipukul oleh telapak tangan Zixuan dan mendarat di tanah, merangkak. Ye Chen meminta Zixuan untuk berhenti. Bonekamu memukuliku dengan keras. Sionger merangkak dan tersandung, dengan satu tangan menutupi wajahnya dan tangan lainnya membawa sepatu. Belum lama ini, dia menyindir Ye Chen, Namun, sekarang dia lebih malu. Wajahnya ditutupi dengan cetakan telapak tangan, matanya gelap, dan tubuhnya penuh dengan cetakan kepalan tangan. Dia sangat kejam. Sionger mengutuk terus-menerus. Ya dia, Chen membelai wajahnya yang bengkak. Sudah waktunya bagi Hua untuk berlatih. Hah! Dengan kemauan, Hua bangkit setiap kali dia dipukuli. Setelah setengah jam, dia dikalahkan. Tidak lebih baik dari Ye Chen atau Sionger. Dia menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Sionger menjerit ketika mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. "Aku tidak yakin, tapi aku punya firasat seperti itu," Ye Chen berbisik. "Dia lebih kuat dari yang kuharapkan. Apakah dia boneka di tingkat bumi?" Kurasa tidak. Tang Ruksuang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Boneka di tingkat bumi dapat menerapkan beberapa mistik sederhana dengan energi sejati tersegel di dalam tubuh mereka untuk mendukung aplikasi tersebut. Ketika saya berubah untuknya, saya tidak menemukan energi vital yang tersegel di tubuhnya setelah pemeriksaan. Ini sangat menakutkan. Sionger menutupi wajahnya dengan kesakitan, tampak garang. Nona Tang, sepertinya kamu tahu banyak tentang boneka. Ye Chen tersenyum padanya. Tuanku pernah mengambil bagian dalam penyempurnaan boneka. Dan aku pernah mendengar sesuatu tentang mereka. Tang Ruksuan mengungkapkan dua gigi harimau, kamu boleh membawa bonekamu ke tuanku dan memintanya untuk melihatnya. Setelah kompetisi sekolah luar, Ye Chen menjawab. Berbicara tentang kompetisi, Sionger mendekatinya, dikatakan bahwa semua peserta kompetisi ini akan memiliki kesempatan untuk mengulang kembali. Apakah itu? Ye Chen tercengang. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi selama kompetisi terakhir. Sionger menjelaskan, 10 murid teratas dari sekolah luar saat ini semuanya dikalahkan dalam kompetisi terakhir karena pertemuan mereka dengan murid yang lebih kuat. Akibatnya, banyak murid yang lebih lemah memasuki sekolah dalam. Menurutmu itu tidak terbayangkan. Saya tahu itu. Tang Ruxuan melanjutkan, terakhir kali, banyak murid luar biasa berkelahi dengan teman sebayanya dan beberapa dari mereka kehilangan kesempatan untuk masuk sekolah dalam. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan. Ye Chen menghela nafas. Para tetua sekte dari sekolah dalam mendapat pelajaran. Sebuah kesempatan untuk mengulang bagi semua orang untuk menghindari situasi. Bahkan jika dua murid yang kuat bertarung, salah satu dari mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk sekolah dalam. Tetapi jika seseorang masih bertemu dengan yang kuat persaingan di Repeshach, itu masalah peruntungannya. Bagaimanapun, kuharap kita tidak bertemu satu sama lain di kompetisi. 183. Di pagi hari, Gunung Roh yang bergulung dari Sekte Heng Yue bermandikan sinar matahari, diselimuti oleh awan dan kabut asap. Dilihat dari jauh, seluruh Sekte tampak melamun, seperti negeri ajaib di alam fana. Semua murid menuju ke pavilion Kinkun. Itu ramai di sana. Kedatangan Ye Chen dan Huwa menangkap kecemburuan dan kebencian. Mengabaikan mereka, Ye Chen membawa Huwa ke tempat paling terpencil. Huwa juga mendaftar untuk kompetisi tersebut. Ye Chen tidak menyangka Huwa bisa menang, tapi berharap dia merasakan atmosfer persaingan. Menyerah ketika kamu bertemu murid yang kuat. Dia menepuk kepala Huwa. Baiklah, aku mengerti. Huwa gelisah meski duduk di samping Ye Chen, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat tontonan besar. Saat seorang murid masuk, pavilion berubah menjadi lebih ramai. Pengikut dari puncak renyang datang. Jiang Hao dengan jubah putih muncul di hadapan semua orang yang hadir. Om um, Ye Chen mengenali Qi Hao dari antrian puncak renyang. Kamu pulih begitu cepat, Ye Chen mengelus dagunya, berencana untuk memukul Qi Hao. Ye Chen menatap murid-murid dari puncak renyang, dan mereka juga menjentikan tatapan kejam padanya. Qi Hao tampak ganas khususnya. Ye Chen menarik pandangannya setelah sekilas. Murid-murid dari puncak diang tiba, dan mereka memandang Ye Chen dengan kebencian juga. Murid-murid dari puncak tianyang mencapai, dipimpin oleh seorang murid tampan berbaju hijau di puncak tahap inti manusia. Apakah dia peringkat pertama di sekolah luar? Ye Chen tercengang, basis kultivasinya bahkan lebih buruk dari milik Jiang Hao. Dia bukan murid nomor satu. Sebuah suara muncul di sebelah Ye Chen. Seorang pria muda dengan rambut acak-acakan bersandar di kursi, tampak liar. Energi vitalnya tersembunyi, yang mengejutkan Ye Chen, dia tidak menembus basis kultivasi pemuda itu. Sendawa. Mabuk, pemuda itu cegukan. Murid itu tidak sederhana, Ye Chen berbisik. Murid dari Regulation Hall tiba. Yin Ziping datang dengan sekelompok murid. Sombong seperti biasa, dia melambaikan kipas lipatnya seperti seorang pria terhormat, menyebabkan banyak murid perempuan berteriak. Dia juga mencari Ye Chen di kerumunan dan menjentikan tatapan mengejek dan kejam padanya. Aku akan mengambil hidupmu cepat atau lambat. Ye Chen menatapnya dengan dingin. Murid utama lainnya dengan tim mereka juga mencapai Paviliun Qian Kun, seperti Wang Lin dari Taman Buah Roh, Xiao Jing dari Ruang Eksekusi, Lu Suaner dari Paviliun Buku, Huo Teng dari Pavilion Tugas dan Qi Yue dari Paviliun Paviliun Inti Roh. Seluruh peserta lomba hadir. Dalam hitungan detik, para tetua sekte dari awan berkuda sekolah luar muncul di kosmos, termasuk kepala master dari tiga puncak utama, Pang Dahai dari pavilion harta karun, zhou dafu dari pavilion peralatan roh, Zhao zijing dari aula regulasi, douji dari execution hall, lin kingshan dari spirit herb garden, dan huang xi dari Books pavilion. 184. Semuanya, para pembudidaya di panggung roh virtual duduk di gugusan awan dengan menyilangkan kaki. Tiga pelangi mengiris langit dari arah sekolah dalam dan tetap berada di atas awan. Mereka adalah tiga master kepala dari sekolah dalam. Dua di antaranya bukan orang baru bagi Ye Chen, Cusuan, dan Tracel Yang lainnya adalah Immortal Daoxuan, kepala master dari Execution Hall di Sekolah Dalam. Kompetisi sekolah luar sangat dihargai di Sekte Heng Yue. Ye Chen bergumam, tidak seketat itu di Sekte Zengyang. Sementara itu, Cusuan mengawasinya di atas gugusan awan. Jangan lupa ujian. Penampilannya yang jernih dan berkilau membuat Ye Chen bersemangat. Jadi begitu, dia cekikikan. Berdengung. Jejak cahaya roh menyinari alam semesta dan berubah menjadi kompas raksasa berkilau yang diukir dengan nama semua peserta. Agar persaingan tetap adil, kompas bergulir secara acak. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi lawannya. Kompetisi dimulai sekarang. Saat kegaduhan immortal Daoxuan terdengar di antara langit dan bumi, semua orang menatap kompas. Berdengung. Itu berguling terus-menerus dalam cahaya yang menyala-nyala dan berhenti sampai dua jejak cahaya roh jatuh. Siapa yang terpilih? Semua murid yang hadir melihat kedua sisi tempat cahaya berada. Satu jejak bertumpu pada Ki sepupu Kihao dari Klan Ki di daerah Nanjiang. Jejak lainnya membekas pada para peserta puncak renyang. Namun, Hua terpilih. Om um, kompas memilih Hua, semua orang tercengang. Ye Chen sangat menderita demi Hua. Basis kultivasinya buruk, dibandingkan dengan milik Ye Chen. Ye Chen menepuk bahu Hua dalam diskusi, berseri-seri, jangan takut. Cobalah yang terbaik. Saya tidak takut. Hua mengangguk, aku bisa dikalahkan oleh siapapun, tapi bukan Ki Kakak, kamu memukuli sepupu Ki Aku juga bisa mengalahkan Qi Yun. Aku tidak akan mempermalukanmu. Ye Chen menyeringai tanpa jawaban. Di seberang Hua, Qi Yun melompat ke platform pertempuran dengan cepat. Qi Yun berencana untuk memperluas wawasannya dan akan menyerah jika menghadapi persaingan yang kuat. Tanpa diduga, lawannya adalah Hua dan dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan pandangan menantang. Tidak perlu bagimu untuk datang jika kamu takut kalah. Kilatan dingin berkedip di mata Hua yang jujur dan dia melompat ke peron. Meskipun remaja, mereka menangkap pandangan di sekitar. Pertarungan dua anak laki-laki mungkin menarik. Pria yang tidak berguna begitu sombong hari ini. Kyun memandang Hua dari atas ke bawah dengan mengejek dan mencemooh, "Apakah kamu lupa bahwa kamu terluka parah olehku di Win and Cloud Platform?" "Tidak apa-apa, ayo." Hua berteriak dan mengeluarkan tongkat besi hitamnya. Staff. Itu membangkitkan keheranan para penonton. "Kenapa dia melatih staff? Kurasa dia akan kalah dan terluka parah." Kyun adalah murid klan yang berbakat." "Aku sangat setuju." 185 Hua pindah terlepas dari diskusi. Berdengung dengan bunyi gedebuk, tongkat besi hitam menembus udara dan menyerbu ke arah Ki Penuh dengan kekurangan, Ki Yun mencemooh. Saat dia sedikit condong ke satu sisi, tongkat itu turun di sepanjang tubuhnya. Satu pukulan mengarah ke Hua. Tanpa pertahanan apapun, Hua menderita telapak tangan. Tapi dia juga melambaikan tongkatnya dan memukul Ki dengan itu. Keduanya berakhir seri di babak pertama. berat kamu ingin mati? Kyun mengangkat tangannya, dan menunjukkan tiga jejak niat pedang yang tajam, wajah menjadi gelap. Hua bergegas menggunakan tongkat itu. Bang! Bang! Bang! Tiga niat pedang dibelokkan. Kyun menyerbu ke arahnya dan berniat menyerang. Huwa meletakkan tongkat di depannya untuk menangkis. Dentang! Telapak tangan Kyun mengenai tongkat itu, dan kekuatan itu mendorong kembali Huwa yang bersenandung. Huwa tertinggal dalam konfrontasi, karena Ki Yun, seorang kultivator yang menerima banyak pelatihan dari klannya, dua peringkat lebih tinggi darinya. Bang! Bang! Meski dengan seluruh tenaganya, Hua tetap tidak bisa menahan serangan Qiyun dan nyaris kalah. Seperti yang kuharapkan. Lihat, para penonton bergumam. Kupikir Hua akan dikalahkan cepat atau lambat. Kesenjangan mereka sangat besar. Selain itu, Hua menggunakan staff. Dia tidak mungkin menang. Ye Chen duduk diam dengan tenang, dan tidak akan merasa dipermalukan jika Hua kalah. Karena Qiyun lebih unggul dari Hua dalam hal basis kultivasi dan latar belakang keluarga. Bang! Dipukul oleh Qiyun, Hua mundur dan memuntahkan darah di medan perang. Namun, Hua, seorang anak laki-laki yang jujur, tidak terlihat sengsara tetapi seimbang, dan sering membela diri. Kemampuan bertarungnya melampaui level ketiga dari tahap kondensasi kiberkat pemurnian tubuh dari api sejati dan latihan bertarung dengan Zixuan. Itu sebabnya dia tidak kalah meski dipukuli sepanjang waktu. Kamu tidak menyerah. Saat Kyun berteriak, niat pedang dan telapak tangannya tidak pernah berhenti. Diam, Hua masih berusaha sekuat tenaga untuk mengacungkan tongkatnya. Sementara tongkat besi hitam menari, bayangan yang tidak beraturan muncul, dari mana beberapa pola dapat terlihat, dan pertahanannya maju perlahan. Formasi staf Su Fu tercengang, menangkap beberapa petunjuk dari keterampilan staf Hua. Bocah itu tidak sesederhana itu. Cusuan tersenyum, dia telah tenang sejak awal. Jauh lebih tenang daripada Kyun. Dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Dao Ji, Kepala sekolah dari aula eksekusi di sekolah luar, mengelus janggutnya. Situasi pertempuran berubah, Hua, yang selalu terkena Ki Yun, mulai menambahkan beberapa gerakan serangan untuk pertahanannya. Namun, Ki Yun lebih menjaga dirinya sendiri karena nafasnya yang kacau dan menguras energi vital yang disebabkan oleh aplikasi mistiknya yang terus-menerus. Hua memulai serangannya dan Ki Yun menangkis sebagian besar waktu. 186. Kotoran. Sangat pucat, Ki Yun menyerang saat mendapat kesempatan, tapi selalu dicegah oleh formasi staf aneh Hua. Hua, aku meremehkanmu. Ye Chen berseri-seri di bawah platform. Di luar dugaannya, Hua bersikeras begitu lama dan belum kalah. Dan sekarang situasi pertempuran justru sebaliknya. Bang! Hua menjatuhkan tongkatnya dan memukul mundur Ki Ah! Menderu, Ki merobek Hua dengan pedangnya. Bang! Saat pedang mengenai tongkat penari Hua, Ki terdorong oleh kekuatan yang luar biasa, dengan lengan yang mati rasa. Staffnya adalah satu-satunya hal yang dia andalkan. Sebuah suara samar masuk ke telinga Ki Yun. King Yang! Hanya sekali, Immortal Daoxuan memperingatkan Immortal King Yang, meskipun dengan mata tertutup pada gugusan awannya. Immortal King Yang bergegas untuk menarik pesan itu. Dengan bantuan-tuannya, Ki Yun menemukan kekurangan dari formasi Staff Hua. Ki Yun mencibir dan memasukkan energi spiritualnya ke dalam pedang, bersiap untuk menyerang. Berdengung! Hua mengayunkan tongkatnya. Merusak! Mendengus, Ki Yun memegang pedang di tangannya, yang bertabrakan dengan tongkat itu. Bang! Hua mondar-mandir dengan dengungan tumpul, dan tongkat besi hitamnya juga terbang dari tangannya. Ye Chen mengerutkan kening, karena tongkat itu adalah satu-satunya senjata yang mampu dimiliki Hua. Apa yang bisa kamu lakukan tanpa staf? Teriakan Qiyun terdengar di platform pertempuran. Dia bergerak maju seperti binatang buas dan mengacungkan pedang panjang. Engah! Engah! Engah! Dalam tarikan nafas, jejak luka berdarah muncul di tubuh Hua, dan dia terus mundur tapi ketenangannya menyenangkan semua tetua sekte yang tersenyum di gugusan awan, dan membangkitkan minat para penonton. Tak disangka, pertarungan dua remaja ini berlangsung lama dengan klimaks yang tiada henti. Napas Kyun bergolak. Begitu juga Hua, dia terluka parah. Sulit baginya untuk menang tanpa staff. Hua terpojok ke tepi peron. Kamu tidak mengakui kekalahanmu. Yun tampak mengerikan. Pedangnya berdengung dan mengarah ke Hua. Engah. Memompa darah, pedang menembus bahu Huwa. Hua memuntahkan darah dan mencengkeram pedang Yun dengan kedua tangannya lebih keras, Ki Yun memegang gagang pedang, menarik lebih banyak kekuatan dan menusukannya ke tubuh Hua. Dalam sekejap, keduanya tetap diam. Hua memegang ujung pedang dan Ki Yun memegang gagang pedang. Sulit untuk menilai siapa pemenangnya karena keduanya menolak menyerah. Hua, berhenti berkelahi. Ye Chen tidak tahan lagi, desakan Hua mungkin membahayakan tubuhnya. Kakak, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan mempermalukanmu. Keras kepala, Hua bertahan, darah mengalir di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan membenturkan dahi Yun dengan keras di mata semua orang. Bang! Tabrakan yang jelas dan keras memecahkan kesunyian. Semua orang tersentuh oleh pemandangan itu, termasuk Ye Chen. Seratus Ah! Pekikan terdengar di seluruh pavilion Qian Kun. Kepala Yun berdarah setelah ketukan tak terduga dari Hua. Dalam sekejap, Hua tiba-tiba bergerak maju dan memukul Yun ke belakang. Kembalilah padaku. Hua mempercepat dan merebut salah satu lengan Yun. Dia mengayunkan Yun di udara. Bang! Saat bunyi gedebuk menyebar ke seluruh pavilion, Yun mendarat di platform pertempuran dan memecahkan lempengan batu hijau yang keras. Adegan itu mengejutkan sebagian besar penonton. Sungguh strategi yang familiar, cacat oleh Ye Chen sedemikian rupa, beberapa dari mereka mengungkapkan kejahatan di mata. Huwa harus diinstruksikan oleh Ye Chen. Keduanya mirip saat memukul. Saya khawatir Yun tidak bisa berdiri. Berdiri, ini keberuntungannya jika nyawanya disimpan. Dengan wajah terbakar, Immortal King yang kesal atas kekalahan Qi Yun oleh seorang murid di tingkat ketiga dari tahap kondensasi Ki bahkan dengan bantuannya. Qi Yun pingsan dengan organ yang terlantar. Hua, orang berdarah, terhuyung-huyung di peron seolah hampir tertiup angin. Sekarang, mudah untuk melihat siapa pemenangnya. Hua menang. Ketika suara samar datang dari gugusan awan, Ye Chen dan Ki Hao berlari ke peron. Berengsek, Ki Hao melemparkan pandangan mengerikan pada Hua dan Ye Chen. Kamu tidak berani kalah, Ye Chen mencibir dan meninggalkan platform dengan Huwa di tangan. Senang, dia tersenyum saat melihat Huwa, anak laki-laki yang keras kepala dan jujur, yang menang bukan karena basis kultivasinya, tetapi karena keyakinannya untuk menang. Kakak, aku tidak mempermalukanmu, kan? Tidak, kamu hebat. Penonton masih tenggelam dalam menonton pertarungan tersebut, dan tidak menyangka pertarungan antara dua remaja itu luar biasa. Seseorang yang dikirim oleh Sekte datang untuk mengambil Huwa dan menyembuhkannya. Jika terjadi cedera dan kematian yang tidak perlu, sekte tersebut menempatkan orang-orang tertentu untuk bertanggung jawab menyembuhkan para murid yang terluka. Berdengung. Kompas raksasa berguling lagi di udara. Segera, dua jejak cahaya roh dilemparkan ke masing-masing Yue dan seorang murid dari puncak diang. Ketakutan terungkap di wajah murid itu. Dia ditakdirkan untuk kalah. Sekte tua, aku menyerah. Murid itu mengangkat telapak tangannya dan duduk dengan putus asa, sehingga Yue adalah pemenangnya tanpa berusaha keras. Tidak ada tepuk tangan yang datang karena tidak ada ketegangan. Sementara semua orang menatap kompas, dua kilatan bersinar, satu pada murid pavilion buku, yang lain pada murid dari puncak renyang, Susinyu. Suasana kembali meriah. Murid dari pavilion buku mencapai tingkat ke-8 dari tahap kondensasi Ki, satu tingkat lebih rendah dari Susinyu. Dalam pertarungan sengit ini, Susinyu, sang pemenang, mendapat tepuk tangan karena kecepatan dan mistiknya, serta kehormatan untuk puncak renyang. Pada pertarungan kelima, 5 si bergegas ke peron dengan gadanya, berteriak, dan mengalahkan seorang murid dari puncak tianyang. 188. Pada pertarungan keenam, Ki Hao berduel dengan seorang murid dari Execution hall. Keras terhadap muridnya, Ki Hao hampir menikamnya sampai mati dan menyebabkan kemarahan Daoji, kepala guru murid tersebut. Di ronde ketujuh, Zhao Long dari Puncak Renyang bertarung dengan Wei Ming dari Puncak Tianyang. Jarang melihat keduanya. Bisikan terdengar, mereka berdua dipukul keras oleh Ye Chen di platform angin dan awan. Sungguh mengejutkan mereka adalah lawan hari ini. Wei Ming menang dengan selisih tipis. Pertarungan berikutnya berlangsung cepat, di mana beberapa murid peringkat 10 teratas dari sekolah luar berpartisipasi dan menang dengan mudah. Dalam pertarungan ke-97, Lisan dari Spirit Herb Garden muncul. Sebagai pecundang paling aneh dalam kompetisi, dia dipukul begitu tiba di peron. Ye Chen meragukan bahwa terlalu banyak hubungan seksual yang menghabiskan Lisan. Kenalan Ye Chen lainnya dipilih untuk bertarung, seperti Song Yu dan Wang Heng dirampok olehnya, Tang Cao dilukai olehnya dan Tang Ruxuan. Klimaks dan kejutan konstan datang satu demi satu. Seorang murid di tingkat ke-8 tahap kondensasi ki dari pavilion buku mengalahkan satu di tahap inti manusia dari balai regulasi. Seorang murid perempuan di tingkat pertama dari tahap inti manusia tergila-gila seorang murid laki-laki yang mencapai tingkat ke-6 dari tahap inti manusia dari pavilion tugas. Pertarungan rahasia juga dimulai di antara para tetua sekte di gugusan awan. Diwakili oleh murid-murid mereka, mereka terhormat ketika murid-murid mereka menang dan dipermalukan saat kalah, ekspresi wajah berubah tanpa henti. Immortal Daoksun dari Execution Hall sekolah dalam membuka mata atas pertempuran, dan mengelus janggutnya dengan senyum manis. Untungnya, murid lineal jarang bertemu satu sama lain dalam kompetisi ini. Kakak bela diri senior mengingat kompetisi terakhir. Su Fu menyeringai. Immortal Daoksun melambaikan tangan, jangan sebutkan kompetisi terakhir. Master Sekte berbicara dengan saya tentang itu. Itu adalah yang paling menakutkan sejak pendirian Sekte kami. Lewati saja. Repeshach diatur kali ini. Tidak perlu khawatir. Pang Dahai dari Treasure's Pavilion memutar lehernya. Tidak beruntung bagi seorang murid garis untuk bertemu dengan murid garis lain di Repeshach. Keberuntungan adalah bagian dari kemampuan. Cusuan berseri-seri. Ye Chen beristirahat dengan mata terpejam di bawah platform, dan terkadang melihat pemuda yang tertidur di sampingnya. Cahaya roh dari kompas raksasa tidak menyinari dirinya sampai sekarang. Kompas melupakanku. Dia bergumam dan melihat ke arah itu mengambang di langit. Berdengung. Kompas bergetar dan berguling saat pertarungan di peron berakhir. Seketika, dua kilatan jatuh, dan yang ungu datang ke arahnya. Akhirnya, itu beristirahat di tubuhnya. Giliranku, dia meregangkan tubuhnya yang kaku, dan darah mendidih sekaligus. Dia mencibir saat menoleh ke lawannya yang dipilih oleh flash lainnya. Hari ini adalah hari itu. Ye Chen tersenyum dingin dan melompat ke peron. Lawannya, yang berjubah putih dengan rambut hitam berkibar dan energi padat, juga melompat ke peron, dan menahan pandangan semua orang saat kedatangannya. Itu adalah Yin Ziping, murid utama dari Balai Regulasi. 189. Kamu Chen. Yin Ziping. Kedatangan mereka di platform pertempuran menyebabkan kehebohan di antara para penonton. Yin Ziping, murid utama dari Regulation Hall dan seorang kultivator di tahap yang sejati, menempati peringkat sepuluh besar di sekolah luar. Ye Chen juga menangkap fokus semua orang. Murid magang ini telah membuat marah dua master utama dari puncak utama dan melumpuhkan banyak murid. Kamu tidak bisa berhasil dengan niat membunuh yang intens. Su Xinyu berbicara dengan kebencian. Murid-murid yang pernah dikalahkan oleh Ye Chen, seperti Qi Hao dan Tang Chao tampak mengerikan, dan kepala master marah oleh Ye Chen, seperti Ge Hong dan Immortal King yang merajuk. Pertarungan ini luar biasa. Sebagian besar penonton menatap peron dengan mata menyala-nyala. Yin Ziping berkomplot melawan Ye Chen berkali-kali. Pertarungan mereka pasti sengit. Yin Ziping sudah mencapai tahap yang yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tidak bisa mengalahkan Yin Ziping. Orang lain mungkin tidak, tapi Ye Chen bisa. Diskusi di bawah mimbar memeriahkan suasana jelang laga. Bahkan pemuda yang tertidur di sebelah Ye Chen juga membuka matanya untuk melihat sekilas. Zhao Zijing, kepala master dari Regulation Hall, mengelus kumisnya di gugusan awan, memegang keyakinan pada kemenangan muridnya. Saudari bela diri junior, dia Ye Chen. Immortal Daoxuan menatap Ye Chen dan menoleh ke kecusuan. Tidak ada yang bisa menimbulkan kehebohan kecuali dia. Cusuan berseri-seri dan melirik Ye Chen, bergumam, nak, tidak mudah menjadi muridku. Di peron, Ye Chen dan Yin Ziping berdiri berhadapan satu sama lain, dan energi pertarungan mereka meningkat. Yin Ziping mengejek, Ye Chen, kesedihanmu bertemu denganku. Kamu mungkin orang yang berduka. Ye Chen mencibir dan menatap langsung ke arah Yin Ziping dengan tatapan berani. Ye Chen, kalahkan dia. Saat sionger meraung, Ye Chen dan Yin Ziping bergerak. Tautan cahaya suan. Telapak guntur bergegas. Mistik diterapkan di awal. Ledakan. Didorong oleh pukulan itu, keduanya mundur dan memecahkan lempengan batu hijau. Aku meremehkanmu. Yin Ziping mencemooh dan mengaitkan tangannya. Tiba-tiba, Energi vital bergerak di sekelilingnya dan menyatu menjadi bayangan pedang bertitik tebal dengan kecepatan tinggi. Pertahanan pedang. Saat teriakan Yin Ziping terdengar, bayangan pedang bersiul terhubung, dan menyerbu ke arah Ye Chen. Formasi pedang tiangang. Ye Chen mengeluarkan Crimson Cloud Sword dan mengacungkannya. Bayangan pedang menari dan berkumpul menjadi formasi yang melindunginya di tengah. Bang! Bang! Bang! Logam bergemerincing, mistik Yin Ziping mengejutkan formasi pedang Ye Chen. Yang mengejutkan para penonton, keduanya menggunakan mistik yang luar biasa dalam gerakan kedua mereka. Formasi pedang mirip dengan formasi tongkat Hua. Immortal Daoxuan mengelus jenggotnya. Bagus sekali, Chu Suan tersenyum. Berdengung. Formasi pedang Ye Chen pecah, dan bayangan pedang Yin Siping menghilang. Giliranku, berteriak, Ye Chen memegang Crimson Cloud Sword yang mengarah ke Yin Siping. Dentang. Dentang. Formasi pedang tiangan berubah dari pertahanan menjadi serangan dengan banyak tembakan bayangan pedang. Perisai cahaya Suan. Cahaya roh berkumpul dan membentuk perisai tebal untuk mempertahankan Yin siping di belakang, saat dia mengaitkan tangannya dalam hitungan detik. Bang! Bang! Bang! Denting logam terus-menerus muncul. Kali ini, Ye Chen menyerang. Swan Light Shield begitu kokoh sehingga formasi pedang Ye Chen tidak bisa menembusnya. 190. Ye Chen menyerang ke depan. Energi spiritualnya mempercepat sirkulasinya dan meresap ke dalam tinjunya. Merusak. Sambil berteriak, dia meninju perisai dengan keras. Retakan. Saat Swan Light Shield hancur, Yin Ziping melangkah mundur dengan dengungan yang membosankan. Dia menghancurkan perisaiku. Wajah Yin Ziping menjadi gelap. Sever Mountain Finger. Dengan ketukan kakinya, dia meluncur ke depan, dan mengarahkan jarinya ke Ye Chen. Engah. Sebuah lubang berdarah ditusuk di bahu Ye Chen. Satu jari untukmu. Ye Chen mengangkat tangannya, mengisi energi spiritual ke jarinya dan menyodok satu lubang berdarah pada Yin Ziping. Membunuh. Bertarung. Babak lain dimulai. Bang. Ledakan. Ledakan. Kehebohan tidak pernah berakhir di peron. Dan mata para penonton mengejar Ye Chen dan Yin Siping. Ye Chen hanya mencapai tingkat ke-9 dari tahap kondensasi Qi, tetapi kemampuan bertarungnya adalah. Immortal Daoxuan menghela nafas di atas gugusan awan. Saudara bela diri senior, menurutmu siapa yang akan menang? Cusuan memandang Immortal Daoxuan dan Tracellus Sulit untuk mengatakannya. Immortal Daoxuan membelai janggutnya, berbisik, saya pikir Yin Siping kemungkinan besar akan menang. Dia mencapai tahap yang-yang yang sebenarnya. Saya pikir Ye Chen akan menang. Tracelle Swin berbicara meskipun diam seperti dia. Ledakan! Ye Chen dan Yin Ziping bertarung dengan mistik. Tautan cahaya suan. Telapak guntur bergegas. Keterampilan gunung hijau. Tinju gulat gunung. Pertarungan yang luar biasa sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya setelah lebih dari seratus putaran pertarungan. Ayo! Ye Chen memantapkan dirinya, dan memulai babak baru pertempurannya dengan darah mendidih dan kemauan, seperti harimau yang kuat. Dia tidak kelelahan tetapi lebih berani meskipun konsumsi energinya dalam waktu lama. Ledakan! Ledakan. Gerakan indah digunakan di sepanjang jalan. Betapa anehnya dia, Yin Ziping terus mondar-mandir dan batuk darah dengan wajah cemberut dan darah mengalir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen sulit untuk dihadapi. Yin Ziping tiba-tiba mengelak, dan mengeluarkan pedang. Itu berkilauan setelah infus energi spiritualnya, guntur dan kilat menutupinya. Itu adalah, terkejut, banyak murid garis tampaknya mengetahui mistik Yin Ziping berikutnya. Keterampilan Sabre gemuruh. Saat Yin Ziping menggeram, pedang tiga zhang robek. Ye Chen bangkit dan mencengkeram pedang Tian Kue di depannya untuk menangkal serangan itu. Bang! Pedang mengerikan itu mengenai pedang Tian Kue. Retakan! Piring batu hijau pecah, saat kaki Ye Chen bengkok. Lengannya berdenyut menyakitkan, darah bergulir di dalam tubuhnya dan dipompa keluar dari mulutnya. Sungguh mistik yang kuat, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah bisa mencegah serangan Yin Siping. Tidak semudah itu menjadi murid utama di Regulation Hall. Ye Chen, sungguh mengejutkan bahwa kamu menangkis pedang itu. Terkejut, Yue tampaknya menyadari betapa kuatnya mistik Yin Ziping sebelumnya. Kau bertahan! Yin Ziping berubah menjadi ganas saat melihat Ye Chen berdiri diam. Dia menjadi liar karena Ye Chen tidak dikalahkan sampai sekarang, meskipun kartu trufnya digunakan. Datang! Yin Ziping menjawab dengan kejam, dan mengayunkan pedangnya untuk menerapkan mistik lagi. Aku pernah menderita kerugian. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan lain untuk menyerangku? Suara kasar Ye Chen menyebar.